Rasulullah s.a.w. pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Azza Wajalla, tunduk taat, kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak hakshi. Karena orang-orang yang hidup sesudahku, akan melihat berbagai perselisihan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada, sunnah hulafaur roshidin yang diberi petunjuk Allah. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru, dalam agama karena semua bitah adalah sesat. Hadis riwayat, Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, hadis ini Hasan sahih. Status hadis dan tahrijnya sahih, hadis riwayat Abu Dawud nomor 4607 at Tirmidzi nomor 6276 Ahmad 4126 sampai 127 dan selainnya Pelajaran yang terdapat dalam hadis bekas yang dalam dari nasehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa para sahabat Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai di jalan Allah taala Takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang Muslim kepada Muslim lainnya, kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap Sunnah Nabi dan Sunnah Hulaf roshidin karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama, bitah, yang tidak memiliki landasan dalam agama.